Kemarin kita sudah uh, reaction juga guys Mungkin ini ada lain lagi yang ingin teman-teman tunjukkan kepada saya So, langsung saja seperti biasa Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Sebelum teman-teman menonton video ini lebih lanjut Dan untuk video originalnya Saya sertakan link di bawah Agar teman-teman bisa nonton full videonya So, langsung saja guys kita play videonya Let's go Oke okay. Ini kayak taman kanak-kanak gitu ya, guys. Jadi ada balon-balon gitu. Oh. Kok pakai bahasa Arab ya? Na'am gitu. Wow. Oke. Okay. Ngapain tuh, guys? Alright, oh, manggil soalnya nggak kelihatan kameranya, kan? Nggak full gitu. Oh, manggil dia, guys. Saya kira ngapain gitu. Ini, ini, kayaknya masih kecil-kecil banget ya guys di sini. Oke, okay, formasinya. Waduh oh, lagi. Yang ketiga, baris ketiga di bawah ya. Alright. kelihatan banget guys kecil-kecil ya. Comel-comel lagi. Wow. Eh hey, keren banget asli. Ini comel comel guys, kecil kecil. Ya. Oh, oh, oh. oke. Okay. Eh, guys, ini latihannya pasti keren banget ini guys. Latihannya nggak nggak semudah yang kita lihat sekarang gitu. Pasti latihannya itu banyak berliku-liku pastinya guys. Oke, okay, tarik nafas. Merinding guys, asli merinding ya Allah. Wanurilah besar. Mm. Tapi ini suaranya kurang jelas banget ya guys Jadi kecil banget pun. Oh, lihat lihat mana mana? Di sana tidak. <tuh> banget sih. Ya, keren banget, sih. Ada suara gede juga. رحمة <تصفيق> Terus sama Salama. Wow Keren banget Muntes Muntes Muntes Masya Allah Wow Wow Okay, diatur lagi guys untuk keluarnya juga ya Keren banget sih ini wow. Mengajarkan anak-anak untuk disiplin seperti ini guys Keren banget Berat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih diucapkan kepada para peserta Kumpulan Kalam Jamai Yang memegang nombor giliran Nombor 13 Oke okay, guys, selesai videonya, so itulah tadi guys Johan Kalam Jama'i Alam Ria Pasti Malaysia 2019 dan wow It's so amazing sekali buat saya Istilahnya anak-anak budak-budak masih kecil lagi Dia ada pandai istilahnya menghafal dan melafalkan daripada bahasa Arab itu sendiri Jayid, jiddan, masya Allah, mabruk. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ya Menjadikan ilmu yang bermanfaat kepada mereka Dan istilahnya senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin, ya rabbal alamin Dari apa yang disampaikan guys Masya Allah, sangat-sangat bagus sekali Dan pertama kali saya lihat ini guys. Sebelum-sebelumnya saya belum lihat dan juga ada di Indonesia seperti ini kalam jama'i ini. Di sini ada juga video daripada Nuris Media BTR. Nah, di sini juga ada kalam jama'i bahasa Arab itu mudah, ya kan? So kita akan nonton lagi. Gimana istilahnya kalam jama'i yang ada di Indonesia, guys? Tepatnya di sini adalah Yayasan Nurul Islam Batu Ampar Madura. Oke, okay, ini penampilan daripada Akhirus sana, guys. Jom kita tengok videonya. Let's go! Oke, okay. nah ini, guys, pakai Pramuka ya. Nah, ini pakai baju Pramuka. Oke, okay, masih belum ready lagi. Kita cepatkan di sini. Oke. Okay. Tenang-tenang, Oke. Ada Assalamualaikum Assalamualaikum Eh, sekali ya kalian kalau tidak ada ustazah Waalaikumsalam. Oke, okay, berarti di sini menggunakan bahasa Indonesia dan bukan menggunakan bahasa Arab. Tapi di sini mungkin nanti akan ada bahasa Arabnya juga, guys. Saya Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah dipelajari Betul Sahlun cita. Sahlun jiddan Oke. Okay. Okay. Ini anak-anak SD ya. Nah, di sini kalau saya lihat guys setelahnya mic-nya ini yang agak mengganggu kepada mereka, untuk mengganggu kefokusan daripada mereka seperti itu mungkin lebih kayak dikasih stand aja mic-nya seperti itu, lebih enak gitu guys kalau kamu mau coba kamu sebut dalam bahasa Arab Iskatan ya Ismaili Bilhurud Bilhurud Ilal Mirha Ilal Mirha coba kamu ulangi Ismaili Bilhurud Ilal Mirha oke okay, dan di sini guys kita boleh lihat ya sangat-sangat ini ya untuk mic-nya ini ya. Wah, cepat sekali. Hii. Ini kayak, kayak kayak di yang di Malaysia sama juga kayak gini. Mana, ya. Ma? Bahasa Arab merupakan bahasa yang sangat indah karena ia merupakan luluatul Quran, bahasa Al-Quran waluatul jannah, bahasa Sunda surga nabinah muhammadin sallallahu keren Umtaz. keren keren keren oke okay guys sudah selesai videonya so itulah tadi penampilan daripada kalam jamaah yang ada di madura ya dan di sini di yayasan nurul islam batu ampar madura dan ini penampilan akhir sana. biasanya istilahnya mau kelulusan seperti itu guys dan masya Allah ya penampilannya sangat-sangat bagus sekali ya tapi di sini mungkin latihannya kurang guys jadi, kalau kita lihat daripada yang di Malaysia sama Indonesia, itu sangat kelihatan banget. Kalau di Malaysia memang betul-betul tertata banget, dan di Indonesia penampilannya ini masih agak amburadul sedikit, jadi masih kurang pede, masih malu-malu seperti itu. Karena uh, mungkin ya, pelatihan daripada kalam jama'i yang di Indonesia ini agak lebih, uh, mungkin lebih singkat ataupun kurang seperti itu. Dan di sini ya, saya ucapkan terima kasih banyak dan tahniah buat Malaysia. Dan juga saya tidak bisa memungkiri bahwasannya anak-anak Indonesia juga sama-sama hebatnya. Dan di sini guys, kita jarang sekali, ya. istilahnya saya selama hidup saya mungkin mungkin ini juga baru ataupun sudah lama saya kurang tahu di kampung saya juga baru pertama kali saya lihat di Madura ada seperti ini guys. Jadi bisa dikatakan saya Bangga sekali kepada mereka Karena mereka istilahnya bisa melakukan hal ini Seperti itu Dan mungkin masukkan kepada Yayasan Nurul Islam Batu Ampar Madura ini Sob aja nak kanak nikah Eh didik ah, Lebih bagus boleh Istilahnya lebih mateng boleh Sehingga nak kanak nikah bisa lebih pede Tak tahu dusen dan nikah Nah Insyaallah, mana bibir kesalahan dalam penyampaian tenggula, tenggula mohon maaf seperti itu. Oke, okay guys, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan tetap jaga anak-anak kita, Didi anak kita dengan akhlakul Quran ya, dan juga mengenalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena anak yang menghafal Al-Quran, hafal, Al -Quran, hafal 30 juz Al-Quran, maka akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya sampai. Allahu akbar, jadi kita tuh kayak seorang raja lah nanti di akhirat kalau anak kita penghafal Al-Quran ya menghafal Al-Quran 30 juz dan mengamalkannya semoga anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang saleh dan salihah dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala penuh dengan istilahnya keyakinan dan juga kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa, salli wa sallim wa sallim so terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai mohon maaf apabila ada salah kata saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh